Dolar New Zealand USD berpotensi terkoreksi Bias harian pergerakan Dolar New Zealand USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di bawah area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71810 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71525. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.